Halo guys, saya Gus Heri dan ini adalah smartwatch DT35. Ya, ini adalah smartwatch pertama yang saya bahas di channel ini. Dan mengenai harganya, smartwatch ini dijual dengan harga 200 ribuan. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai video unboxingnya nya dari sekarang. 3 2 1 dan let's go. Kita mulai dari yang pertama, di sini ada tulisan Smartwatch dan di sini juga ada gambar dari DT35-nya sendiri. Pada bagian samping terdapat Activity Tracker, Heart Rate, Steps dan Notification. Lalu pada samping kanan ada Kalori, Remote Kamera, Bluetooth Call dan Bluetooth Musik. Pada bagian belakang, terdapat spesifikasi singkat antara lain, chipset MTK2502, kapasitas baterai berukuran 260 mAh, Super bahasa serta Bluetooth 4.0. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Dan yang pertama, kita mendapatkan buku panduan atau user manual, lalu selanjutnya kita mendapatkan charger berbentuk kotak seperti ini. Dan inilah dia smartwatchnya guys. Ini kemarin saya pesen yang warnanya full hitam, dan untuk baterainya sendiri, DT35 ini bertahan sampai 10 harian penuh dalam pemakaian normal. Saat saya ukur, smartwatch ini memiliki lebar 36,4 mm, panjang 43,4 mm, tebal 12,5 mm, dan strap berukuran 19,2 mm. Layarnya sendiri berukuran 1,5 inci dengan resolusi 240 x 240 piksel. Pada bagian samping terdapat tombol power dan case berbahan alloy atau metal. Pada bagian belakang, terdapat empat buah pin charger dan sensor heart rate monitor pada bagian tengah. Lalu ada juga lubang speaker di bagian bawah. Strapnya sendiri terbuat dari bahan rubber yang terasa lembut banget waktu saya pegang. Dan pada bagiannya sendiri terbuat dari bahan stainless steel. Oke, kita hidupkan dulu smartwatchnya. Pada bagian awal, terdapat berbagai macam pilihan bahasa, antara lain bahasa Inggris, Melayu, Indonesia, dan sebagainya. Dan seperti inilah dia tampilan awalnya. Kita swipe ke bawah terdapat keterangan hari dan tanggal serta ada koneksi Bluetooth, presentase baterai dan mode silent. Kita swipe ke bawah di sini ada tampilan dari menu buku telepon. Untuk konektivitasnya ini harus pairing dulu lewat smartphone dan nanti kita coba aja di bagian akhir video. Lalu ada mode dial untuk panggilan telepon, blok panggilan dan pesan masuk kita swipe lagi ada fitur sleep monitor untuk mengatur pola tidur bluetooth music konektivitas bluetooth lalu ada bluetooth kamera untuk kesehatannya ada heart rate monitor sensor ECG, lalu ada blood pressure nya juga dan blood oxygen ada pedometer untuk mengontrol aktivitas harian mode running untuk olahraga Sayangnya fitur olahraga ini masih kurang lengkap banget menurut saya. Lalu ada kalkulator, alarm, kalender. Di sini kita bisa sesuaikan untuk mode harian ataupun bulanan. Lalu ada stopwatch. Lalu ada fungsi gerak. Kita hidupkan aja semua untuk menampilkan waktu abjad nya Lalu ada dua pilihan tema. Di sini tampilannya seperti ini. Dan mode setting, untuk layarnya sendiri kita bisa tingkatkan sampai maksimal 4 level. Lalu untuk batas waktu layar hanya sampai 15 detik aja guys. Untuk mengganti watch face-nya kita tinggal tekan dan tahan, lalu geser sesuai pilihan yang diinginkan. Tersedia 9 watch face yang berbeda di smartwatch ini guys. Untuk pairing ke smartphone, kita download dulu aplikasinya di Play Store yang namanya Fundo Pro. Dan seperti inilah dia tampilan awalnya guys. Untuk yang pertama kita masuk dulu di menu saya, lalu kita tinggal mengisi data-datanya di bagian sini. Selanjutnya kita masuk dulu di menu lebih, dan klik tambahkan perangkat untuk pairing dengan smartphone kita. Selanjutnya klik pengaturan pemberitahuan aplikasi. Di sini terdapat banyak banget aplikasi apa aja yang bisa kita sinkronkan. Lalu klik pada bagian kanan untuk mengaktifkannya. Seperti ini tampilan untuk notifikasi pesan masuk. Dan seperti ini juga tampilan saat ada telepon masuk. Setelah saya pakai, smartwatch ini cukup pas juga di tangan saya yang kecil. Dan untuk auto wake up nya sendiri terlihat cukup responsif juga menurut saya. Oke, jadi itu aja video saya tentang smartwatch ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalian subscribe dan support channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video konten berikutnya. Dan akhir kata, saya Guzairi pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya dan Assalamualaikum. Bye-bye.